yang kita pakai tapi isinya beda. Akan. Itu, itu belum nana, kat, apa Download. Makan apa? Coba aja indomie. Sudah ya? Makan lah. Enggak, file download-mu kok sudah ada di video. Mau susu? Mau susu? Susu udah habis. Nanti duduk dong. Toiletnya.